Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet lagi ada di Bali, sekarang mau berangkat ke Tambolaka. Naik pesawat ATR Seumur-umur Bang Emet baru sekali naik pesawat ATR Kayak apa? Nah, ayo kita lihat Berhubung ATR 72500 pesawat yang Bang Emet ke ini merupakan pesawat kecil, semua bagasi masuk lewat pintu depan persis di belakang kokpit. Penumpangnya masuk lewat pintu belakang. Enggak ada gerbarata atau tangga karena pintu si ATR 72-nya ini sekaligus berfungsi sebagai tangga naik. Jadi ingat dulu Bang Emet pernah diajak ayah Bang Emet naik Fokker F28 dan pintunya juga berfungsi sebagai tangga naik ke pesawat bedanya kalau Fokker F28 pakai mesin jet ATR 72 ini pakai propeller alias baling-baling dalam kabin seating arrangement-nya adalah dua-dua dua di kiri lalu dua di kanan total general sesuai dengan namanya ATR 72 ada 72 tempat duduk penumpang di sana Mbak Pramugarinya dia punya kursi geser sendiri. ATR72 ini merupakan pesawat turbo propeller mesin ganda, satu di sayap kiri dan satu di sayap kanan. Setiap mesin memiliki 6 bilah baling-baling yang bisa berputar hingga 850 sampai 900 RPM. Dan kalau sudah terbang, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 600 km per jam dan ketinggian maksimal 20.000 feet atau sekitar 6.000 meter. Pas pesawatnya mau terbang, Bang Emmet agak kaget baru sebentar ancang-ancang dia udah terbang aja kayak belum maksimum speed dia udah naik tapi ternyata ATR 72 ini cuma butuh 1,3 km aja nggak kayak pesawat mesin jet yang lain yang butuh minimal 1,7 sampai 3 km lebih sebelum bisa terbang berhubung pesawat kecil Sailingnya juga agak rendah dan buat teman Bang Emet AC-nya berasa kurang dingin. Tapi buat Bang Emet yang nggak suka kedinginan, udah cukup lah. Meskipun kabinnya kecil, meja di belakang seat masih cukup untuk menampung laptop dan kita bisa tetap kerja di sana. Dengan catatan, laptopnya mesti model ExpertBook B3000 ya. Kalau ROG Strix Scar 17 SE yang nggak muat. Ngomong-ngomong, Video ini sebenarnya gabungan antara pengalaman pertama Bang Emet menggunakan ATR72 ke Pulau Sumba dan pengalaman kedua ke Pulau Lembata. Soalnya, pas pertama nyobain, kurang banyak ambil footage-footage-nya. <laughs> Oke, okay, overall, ternyata naik pesawat baling-baling nggak seserem yang Bang Emet bayangkan. Memang, dia nggak bisa terbang terlalu tinggi sehingga lebih sering bertabrakan dengan awan gelap di ketinggian rendah, jadi agak goyang. Tapi untungnya, pas Bang Emet ke Sumba dan ke Lembata, cuaca cerah. Jadi, pengalamannya sangat menyenangkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.